halo halo halo kita kembali di game free play kita akan play and mengulas lebih dalam lagi tentang game corn master ya yep. di game ini ada bangunan pulau ya itu langsung kita klik ketuk dan bangun kita disuruh untuk membangun sebuah bangunan di sebuah pulau nah itu ketuk dan bangun, coba kita ketuk dengan membayar 40 diamond 40 diamond oke jadinya seperti ini yes dan kita akan disuruh membangun lagi itu 100 diamond atau 100 berlian nah koin kita masih 740 kita bangun saja Baik, yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan unit. Nah, sebelumnya, dua kita tambahkan menjadi tiga unit. Oke, sudah kita tambahkan. Kita akan tambahkan lagi yang ini, ya. Nah, yang ini tiga menjadi empat unit nilainya tiga eh, ratus sekarang kalau mau menambahkan unit lagi menjadi 400. Nah, ini ya, 400 kita tambahkan unit lagi menjadi 4 Menja 400 menjadi 5. Maksud saya kita tambahkan 400 menjadi 5 unit. Oke, dengan memiliki 5 unit kita coba ke kulit. Di sini ada kulit toko. Jika membuka dengan membayar 500 koin kita dengan membayar 500 koin kita akan mendapatkan kulit atau skin Oke kita coba pilihan acak nah dapatnya seperti itu ya <tuh> jadi kepalanya seperti apron las. Oke kita coba buka lagi 750 koin kita buka kita klik saja Oke okay, dia mengajak gembok dan terbuka Nah ini skin yang agak gemuk ya Skinnya agak gemuk ini Oke okay, kalau kita buka lagi dengan membayar seribu Kita coba membayar seribu Kita akan mendapatkan nah, skin yang seperti itu hampir mirip ufo Sebelum melanjutkan video yang baiknya Anda mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kami rajin membuat video. Oke, okay, next kita akan langsung lanjutkan. Nah, ini unitnya berubah menjadi 5 dan menjadi agak tebal atau besar, atau bisa dikatakan gemuk. Oke, okay, langsung saja kita play oke okay, kita play kita tambahkan 60 tambah 60 ini obstacle duri ada pasukan panas di situ tambah 50 kali kan 2 hati-hati oke okay. langsung finish dan selesai jadi dia bersusun ya itu karakternya berubah tidak seperti tuyul lagi Dia agak gemuk sekarang oke okay. Langsung kita next ke level selanjutnya Oke okay, langsung play Kita klik dan jalankan Tambah 100 Masih obstacle duri Ada pasukan panah lagi Habis kita tambah 100 Tambah 25 <tuh> Ini obstacle pisau ya Jangan sampai terkena pisau karena bila terkena pisau, jumlah akan berkurang. Oke, selesai dan finish. Yes, yang ini ada hadiah terbaik ya. Kita disuruh untuk memilih tiga kubus, ya. Yang ini tiga kubus harus kita pilih. Nah, sekarang kita coba untuk memilih yang tengah-tengah ah yang ini yang ini ada apa hadiahnya ternyata mendapatkan 20 diamond oke oke kita mendapatkan 20 diamond nah ini diamond kita berubah menjadi 660 bisa kita gunakan untuk membangun di pulau yang tadi oke Yes double diamond dan langsung kita next. Nah, ini kita juga mendapatkan koin dari kemenangan kita yang tadi ya. Oke, kita next ke level selanjutnya. Kita jalan tambah 125. Ah, ini obstaclenya melewati lautan dengan menyeberang melompat. Oke. Masih ada masih ada tower di situ dan terakhir kita bonus nah kali ini kita harus hati-hati karena kita melawan boss kita harus mengklik dengan tepat agar menambahkan pasukan dengan banyak kita harus tepatkan jarum coba kita ada ke 40 dan kita melawan boss oke karena dia tebal ya karena dia tebal, ya, jadi mudah untuk memenangkannya. Lebih kuat, oke. Sekarang kita sudah menyelesaikan misi ini. Post baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.